Selamat bertemu kembali kita di pertemuan 10 yang mana pertemuan 10 ini membahas tentang analisis laporan keuangan. Dalam kegunaan laporan keuangan yang mana itu di sini ada beberapa hal yang membuat laporan keuangan internasional penting untuk dianalisis. Yang mana itu pertama untuk melakukan analisis potensi dan kekuatan keuangan investasi asing langsung. Atau investasi portofolio asing. Yang kedua, karena adanya pertumbuhan yang luar biasa dalam penerbitan dan perdagangan modal internasional yang disebabkan oleh privatisasi pertumbuhan ekonomi, pengenduran kontrol modal, dan kemajuan dalam teknologi informasi yang terus-menerus terjadi. Yang ketiga, Adanya kegiatan merger dan akuisisi terjadi secara internasional dan pertumbuhan ini tidak menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan. Yang keempat, bahwa bisnis menjadi semakin global sehingga laporan keuangan menjadi jauh lebih penting karena menjadi dasar untuk analisis persaingan keputusan kredit Negosiasi usaha dan kontrol perusahaan yang kelima, adanya pengurangan hambatan perdagangan secara terus-menerus, dan yang keenam, semakin rumitnya penetrasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap pasar luar negeri. Di sini telah meningkatkan kompetisi bisnis multinasional secara signifikan. Menurut M. Jafar Iqbal, dalam bukunya International Accounting atau Global Prospective tahun 2002, bahwa kegunaan atas laporan keuangan perusahaan, beliau berpendapat, number one, ability of high investment returns in other countries' risk diversification in emerging markets. Number two, positioning for competitive risk and appreciation of investment with currency, Relaxation of Equity Ownership Number 3. Industry and Competitor Analysis Decision Involving Business Transaction Jika kita lihat analisis lintas batas, menurut pelepu Bernat, dan Herli, membuat suatu kerangka dasar untuk analisis dan penilaian usaha dengan menggunakan laporan keuangan. Dengan kerangka dasar tersebut terdiri dari 4 tahap analisis yaitu pertama, analisis strategi usaha. Yang kedua, analisis akuntansi. Yang ketiga, analisis keuangan atau analisis rasio dan analisis arus kas. Dan yang keempat, analisis prospektif atau peramalan dan penilaian. Dengan kerangka ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan dalam pengambilan keputusan seperti Analisis surat berharga, analisis merger dan akuisisi dan analisis kredit. Analisis keuangan internasional. Di sini ada faktor-faktor non akuntansi juga mempengaruhi laba bersih yang dilaporkan. Misalnya, manajer di Perancis, Jerman dan Jepang lebih fokus terhadap kreditor ini menyebabkan laba bersih yang lebih rendah bila dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Inggris karena manajer tidak terlalu mendapat tekanan yaitu nah, untuk melaporkan laba bersih yang meningkat dengan stabil. Nah, di sini ada beberapa pendekatan dilakukan untuk mengatasi perbedaan prinsip akuntansi lintas batas. Yang mana itu pertama, menyajikan ulang ukuran akuntansi asing menurut prinsip yang diakui secara internasional dengan dasar yang lebih umum. Yang kedua, bahwa satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan memfokuskan pada beberapa perbedaan laporan keuangan, yang paling material, di mana tersedia informasi untuk melakukan penyesuaian yang dapat diandalkan. Contohnya, menurut Brown dan kawan-kawan, perbedaan GAAP Jepang dan Amerika Serikat, namun penyajian ulang yang dilakukan hanya berfokus pada empat perbedaan prinsip akuntansi, yang mana itu pertama, asumsi biaya persediaan, yang kedua, metode depresiasi yang ketiga bonus terhadap direksi dan auditor dan yang keempat pajak tangguhan dan cadangan pajak khusus dan di sini yang ketiga mengembangkan pemahaman yang lengkap atas praktek akuntansi di suatu kelompok negara tertentu dan membatasi analisis terhadap perusahaan-perusahaan yang berlokasi di negara-negara tersebut. Demikianlah pertemuan kita pada pertemuan 10 ini yang mana membahas tentang analisis laporan keuangan internasional.